Hari Minggu, adik-adik. Halo, adik-adik! Apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik di rumah masih sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sini. Nih, ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Daniel sebagai kahonis, dan ada Kak Echa juga, kata Syekh, sebagai liturgos. Musik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat satu lagu pujian sambil berdiri ya. Kita menyanyikan lagu "It's Good to See You", jangan lupa pakai gerakan ya. ada adik-adik yang ngantuk nih kayak ca, gimana Betul, kalau ya. biar tambah semangat lagi kita angkat satu pujian dari dari terbit matahari. Masuk dalam ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersatu dan sejenak. Saat teduh, dimulai. satu teduh selesai. Adik-adik ingat ya, tadi kan kita sudah bersatu teduh, Tandanya kita sudah masuk dalam ibadah. Kakak harap adik-adik masih dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti jalan yang telah ditentukannya yaitu jalan keselamatan agar kita berbahagia. Salah satunya dengan menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita untuk menjalani kehidupan kita. Nah maka dari itu kakak undang adik-adik untuk menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 2014 Yesus memanggil. Adik masih dalam posisi berdiri. Kita mau berdoa untuk memasuki ibadah lipat tangannya, tutup matanya, tundukan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami. Sekarang kami sudah beribadah Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga nanti kakak layan yang akan menyampaikan firmanmu ya Bapak. Inilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipisahkan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan membaca mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 5. Kakak ulang ya, Mazmur 119 ayat 1 5 yang berbunyi demikian. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 5. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, Yang hidup menurut Taurat Tuhan Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya Yang mencari dia dengan segenap hati Yang juga tidak melakukan kejahatan Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Demikian, Masmur pujian kita. Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berpegang kepada peringatan-peringatannya nih adik-adik, dan untuk selalu mencari Tuhan di setiap saat. Jadi kalau kita mau ngapain aja harus berdoa ya bilang sama Tuhan Yesus Tuhan tolong bantu aku biar aku bisa melakukannya dengan baik Untuk merespon masur pujian telah kita bacakan tadi Mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Ceria 267 Siapa Yang Berpegang? Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis Boleh banget mempersiapkan kertas Dan juga pulpen untuk mencatat firman Tuhan Yang akan diberitakan oleh kakak-kakak nanti Yuk kita siapin hati dan pikiran kita Kita dengerin firman Tuhan yuk Halo selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu Pada hari ini, Katomi akan membawakan sebuah firman Tuhan nih ya, adik-adik Sebelum itu, adik-adik siapkan dulu ya alkitabnya Dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 Kalau sudah ketemu, biarkan kitab kita tetap terbuka Siapkan hati kita, kita berdoa dulu ya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan mu Pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah IHMPA pada hari minggu ini ya Tuhan. Tuhan pada saat ini kami ingin mengengarkan sebagian firman-Mu. Berkatilah firman ini dari awal hingga akhir agar bisa berjalan lancar dan kami bisa mengetahui apa yang ingin dimaksudkan oleh-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar bisa tetap duduk diam ya Tuhan dan mengengarkan firman ini dari sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 10, ayat 17-22, yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus 10, ayat 17-22. Orang kaya, sukar, masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tentu engkau mengetahui segala perintah Allah: jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang." Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang-orang miskin, -orang maka engkau akan beroleh harta di sorga." Kemudian datanglah kemari kepadaku. Dan ikutlah aku, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya Demikian pembacaan Alkitab Nah adik-adik, jadi pelajaran Alkitab kita pada hari ini berjudul Aku Menjadikan Yesus Yang Utama Sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik Adik-adik kalau malam sebelum tidur berdoa dulu nggak nih? Atau pernah nggak adik-adik? Malah nggak jadi berdoa karena alasannya udah ngantuk Nah, jadi kakak kasih ya, walaupun adik-adik sudah ngantuk atau capek, berdoa sebelum tidur itu harus dilakukan. Alasannya kenapa sih emang? Karena doa tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang sudah menjaga dan menyertai kita sepanjang hari. Berdoa itu juga merupakan salah satu perbuatan yang kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan Yesus, sebagai yang utama dalam hidup kita maksudnya menjadikan Tuhan yang utama apa sih Kak? Nah, sekarang kita sama-sama belajar dari perikop yang tadi disampaikan. Jadi, pada kitab Markus 10 ayat 17 sampai 22 itu menceritakan ada seorang anak muda yang kaya yang raya dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana sih Tuhan cara memperoleh hidup yang kekal?" Sampai di sini Kakak mau tanya lagi nih. Ada yang tahu nggak arti yang hidup yang kekal itu seperti apa sih Adik-adik? Lupa tahu kan? Jadi, tahu nih. Jadi hidup yang kekal itu adalah hidup yang selalu bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti adik-adik. Nah oke, okay, kita lanjut lagi ceritanya. Anak muda ini merasa seharusnya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena dia sudah melakukan hampir seluruh perintah Allah. Tapi tahu nggak adik-adik Tuhan Yesus? Apa jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan anak muda, pertanyaan anak muda itu? Dia menjawab bahwa memang kamu telah melakukan hampir seluruh perintah Allah namun ada yang satu yang belum tahu gak adik, -adik satu itu apa? nah Tuhan Yesus menyuruh anak muda itu untuk menjual seluruh harta kekayaannya dan membagikannya kepada yang kurang mampu tapi tahu nggak adik, adik apa yang dilakukan anak muda itu setelah mendengar perintah Allah tadi anak muda itu malah sedih dan kecewa karena dia nggak mau menjual seluruh harta kekayaannya yang banyak itu kemudian membagikannya kepada orang yang tidak mampu. Karena dia terlalu kecewa, akhirnya dia malah ninggalin Tuhan Yesus pergi aja gitu. sini adik-adik, ada yang tahu gak kenapa anak muda itu malah sedih dan kecewa, bahkan sampai meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, anak muda itu sedih sampai kecewa karena dia lebih membandingkan hartanya yang banyak dibandingkan melakukan perintah Tuhan. Anak muda itu malah menjadikan harta kekayaan yang banyak sebagai yang utama dan bukan menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar nih dari sikap anak muda tadi. Wah, kita nggak boleh meniru perbuatan anak muda tadi. Kita harus menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai yang utama dalam hidup kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk melakukan seluruh nasihat perintah Tuhan. Baik melalui nasihat papa mama, ataupun kakak lain di HMPA setiap minggunya. Karena, tau nggak adik-adik alasannya apa? Karena Tuhan itu mengatur segala sesuatu yang ada di hidup kita. Baik dari berkat, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Jadi, Tuhan Yesus itu merupakan sumber hidup kita. Oleh karena itu, jika adik-adik ada keinginan atau permintaan, kita datangnya kepada Tuhan. Melalui berdoa. karena dia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan kita nah bagaimana sih caranya menjadikan Tuhan Yesus yang utama nah kakak kasih contoh ya adik-adik bisa aja nih pada hari Minggu adik-adik seharusnya mengikuti IAMPO secara online namun tiba-tiba teman-teman adik-adik ada yang nge-WA nih eh ayo mabar Mobile Legend. nah bagaimana cara kita menyikapinya dan mempraktekkan menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita, kita harus berani menolak ajakan teman itu untuk bermain dan mengutamakan untuk ikut YMPA secara online karena kita tahu sendiri YMPA dilakukan kan seminggu sekali sedangkan bermain kita bisa dilakukan di lain waktu di lain waktu yang senggang dan ibadah itu juga merupakan suatu hal yang utama adik-adik dalam hidup kita karena ibadah sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kepada dia. Selanjutnya melalui pembelajaran di atas, harusnya kita sudah tahu dong jawabannya. Kalau pada malam hari kita harus tetap berdoa walaupun sudah dalam keadaan capek dan ngantuk. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, kita harus bisa mengalahkan rasa ngantuk kita dan tetap melaksanakan perintah Tuhan yaitu berdoa. Terakhir ini adik-adik, hal yang perlu diingat dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai hal paling penting di hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun di dunia ini, termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Karena hanya Tuhan Yesuslah sumber hidup kita dan sumber penolong kita baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sekian cerita hari ini adik-adik Semoga adik-adik dapat mengerti Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai hal yang paling utama Dan paling penting dalam setiap aspek kehidupan kita Amin Halo selamat pagi adik-adik Selamat hari Minggu Gimana kabarnya? Kakak harap kalian sehat-sehat ya Nah Walaupun di masa pandemi saat ini, kita ibadah di rumah, mendengarkan firman Tuhan di rumah, tapi kita harus semangat. Nah, sekarang eh, karena kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kakak akan menjelaskan aktivitas pada minggu ini. Kalian harus siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya, yaitu ada kertas, pulpen atau spidol dan gunting nah caranya itu kertasnya kita lipat jadi dua Bisa jadi dua seperti ini lalu kita gunting dari bawah dari bawah sini adik-adik ya, dari bawah sini, lalu nyamping ke kiri, lalu disurunkan seperti love atau hati. Ini nanti kalian tulis di dalam isinya, ini yaitu. Aku mengucap syukur karena Tuhan penolong hidupku. Nanti kalian jangan lupa ditulis namanya dan dihias sesuka hat kalian ya. Nanti kakak tunggu di grup PA, Pelkat PA Shalom Depok. Dadah! Adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah -dikumpulkan kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan yang sudah terkumpul dapat dikirimkan ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu pada jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore atau bisa ditransfer melalui barcode ini ya. Sekarang kita akan mendengarkan warta PA adik, -adik. Warta PA yang pertama kami kakak layan pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 31 Januari. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak. Yang kedua, minggu ini adik-adik diminta untuk menulis absen kehadiran di IHMPA di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Eca kelas 5 sudah beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menuliskan absen sendiri, bisa minta tolong sama mama, papa, atau orang tua yang mendampingi ya. Adik-adik, mama dan papa, serta keluarga yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA, jika ada kritik dan juga saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online dengan sangat terbuka, bisa disampaikan kepada kakak layan pelkat PA Shalom Depok melalui WhatsApp atau bisa mengisi link yang ada di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun mama dan papa akan kami terima dan nantinya akan kami terapkan dalam IHMPA online ini. Keempat, jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di hari Minggu Pelayan Anak GPB Shalom Depok jam 7 pagi di channel youtube GPB Shalom Depok, oke? Kak Daniel, Kak Tommy dan juga Kak Eca dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang tadi sudah diberitakan oleh kakak layan, dan juga puji-pujian puji yang sudah kita angkat bersama boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 265 Yesus Berpesan. This kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Atas berkat dan penyertaanmu Sehingga pada saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, terima kasih ya Tuhan Semoga firmanmu tadi yang telah disampaikan bisa kami lakukan sore hari Sehingga kami bisa menyedihkan engkau yang terutama dalam hidup kami Bukan menjadikan hal-hal lainnya seperti harta kekayaan Menjadi yang terutama dalam hidup kami Berkati kami Tuhan dalam menelunjukkan aktivitas kami selanjutnya, agar bisa dilakukan dengan lancar, tanpa kurang, suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, ampun segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi Minggu depan.